Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Saya Akhfas Al-Faizi Harun Atas nama dhurriyah Ma'had Islami Al-Kempeki Mengucapkan selamat Hari lahir yang ke-6 kepada hikmah nahdina kempek semoga organisasi nahdina kita ini akan lebih sukses lebih maju lebih maslahat dan bermanfaat kepada umat semoga dengan diperingatinya hari lahir ini akan menambah kesemangatan para alumni untuk berkhidmat kepada pondok pesantren yang kita cintai ini. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat atas diloncengnya website Nahdina Kempek. Semoga kemanfaatan dari silaturahim yang dibentuk dalam organisasi Nahdina ini cakupannya lebih luas, cakupannya lebih baik dan akan menjadi sebuah cara untuk kita bersilaturahmi digital. Semoga dengan di launchingnya website ini kita bisa bertransformasi mengikuti perkembangan era globalisasi yang begitu cepat. Dalam Qa'idah fiqh dikatakan Al-Muhafadhu ala qadhimis salih wal-akhzubil jadidil aslah Mungkin ini adalah transformasi Wal-akhzubil jadidil aslah Jadi ketika ada satu hal yang baru, yang lebih baik Maka harus diaplikasikan Tanpa mengurangi esensi utama daripada silaturahim itu Jadi website ini saya harapkan menjadi cikal bakal kita untuk menambah rasa mahabbah, menambah khidmah kita kepada pesantren yang kita cintai yang menjadi alma mater kita yaitu Pondok Pesantren Kempek. Semoga apa-apa yang diharapkan terwujud sesuai dengan harapan para masyayikh, para zuriyah dan diharapkan ini menjadi ajang untuk kita bisa mengembangkan sayap untuk menjadi khairul ummah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdina suratul mustaqim. Wallahu'l mu'afiq ila'quamil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.